Oke, balik lagi di channelnya Tepapau Seperti biasa kita bermainnya di Gap of Olympus ya, cuya. Dan di mana Gap of Olympus ini Nggak eh, mau ngangkat lagi ya, cuya. Oke, kita bayar aja 240 Semoga aja kita share, mantap -mantap. yang mantap-mantap nikmat, Yang nikmat-nikmatlah dipandang oleh mata Dan, setelah, setelah, Yang suka ini lain tinggal ya, cuya. Oh ya, yang belum bakar udutnya, bakar dulu udutnya Yang belum sedih, kopinya sedih dulu kopinya Biar sensasi-sensasi kehidupan itu semakin ada Semakin nyaman, semakin nikmat Semakin luar biasa ya cuy ya Dan buat abang-abangku dan om-omku semuanya Disini saya tidak mengajak Ataupun mengajarkan ke kalian untuk bermain Apalagi memberi contoh ke kalian untuk bermain Itu tidak sama sekali ya cuy Dan disini saya hanya sekedar menghibur kalian Dan disini juga saya hanya sekedar konten kreator Dan buat abang-abangku semua Yang sudah lanjut bermain Silahkan gaskan tipis-tipis Tapi ingat kalau sudah ada peluang berwede wede ini ya langsung nanti kalian menyesal dan kalian putus asa ya, cuy dan di sini hmm, angkat dong oke okay, lumayan <laughs> lumayan apa cuy baru kali lima <laughs> ya lumayan lucu ya, kan? daripada lumayan oke okay, kuningnya birunya boleh hmm, enak nice. apalagi cuy mungkin okay, gak apa dan buat abang-abangku abang, -abang yang belum baca eh, udah ya yang belum like-like dulu, yang belum subscribe-subscribe dulu dan yang belum share link-nya share dulu yang belum daftar di GBR daftar dulu GBR123 link-nya ada di kolom komentar aja ya kalau nggak ada ya, searching aja di google atau chrome itu GBR123 udah pasti ada itu jadi ini mantap nih sempat soalnya kita dapatnya, oh, huu mantap jiwa cuy. Oke okay, ayo dong mantap-mantap lagi dong yang kasih nikmat nikmat dipandang oleh mata yang segar-segar ya -segar, kan? Mm -mm. Oke, okay. last oke okay, nice, mantap jiwa ini cuy. Mm. Nice pastinya kita dapatin, ya oke okay, lumayan mantap jiwa. Oke okay, buat abang-abangku, hmm, semuanya kakak-kakakku, tante-tanteku. Kalau kakak-kakakku, tante-tanteku sudah ada peluang buat WD, di WDin aja ya. Jangan sampai enggak di WDin nanti kalian menyesal join. Dan satu hal lagi yang belum bermain, jangan coba-coba untuk bermain game seperti ini. Nanti kalian terliru dan kalian putus asa ya cuy, ya, karena nggak ada peluang buat WD kecincinnya pasti jadi itu cuy mm -mm. apalagi merah boleh oh gak mau dia cuy tindak apa nice kita dapatkan oke okay, lumayan lumayan ayo dong angkat dong, bakotanya gak gitu ya kan ini cuy gak ada kah Okay, tetap tenang dan jangan panik Jangan sedih dan jangan bimbang Dan jangan khawatir dan jangan kesesai Dan jangan coba pikir yang enggak-enggak ya cuy. walaupun Walaupun ya. ah eh, Selalu salah cuy Oke okay. Angkat dong Nice lumayan cuy Oke okay. Angkat lagi Makotanya kurang rupanya cuy Oke kita tindak apa hmm, Sampaksional dah akhirnya ya. Oke kita bayi 48 dulu ya cuy ya karena hmm, Gak kawannya cuy Bayi 48 terkadang gak ada dikasih kasih yang mantep-mantep ini cuy Tapi semoga aja lah Dikasih yang enak-enak dipandang oleh mata ini cuy Ayo nah, dong Oke cincinnya boleh Kurang pula. Hmm. aduh, oke, okay. apa lagi? ayo dong guys, nggak hmm, mau pula ya oke, okay. nggak mau lagi Astaga maunya di apa ini kaki ini cuy, uh, by 480 cok, aduh rasakan bayi dua puluh atau empat puluh ya C ya dapatnya gak sesuai dengan harapan enggak hmm. ada perkalian juga cok, hmm, mau nyapa yang bayi dua empat puluh barangkali dikasih yang mantep-mantep lagi mantip-mantap lagi dipandang oleh mata ya kan ya dong dia ya, tahu kakek hanya prank aja di awal ini Terus Akhirnya pastinya sih yang mantep-mantep ya kan mm -hmm. Yang nikmat-nikmat dipandang oleh mata Yang easter gas, easter boss, easter gas mm. Merah, kuning, hijau itu oke okay. Kuning dan merah Nice Apalagi cincin boleh Cincin jo, Angkat dong mm, Mantap lagi cuy Angkat lagi nggak mau dia coy. kita tenang dan jangan panik Dan jangan sedih dan jangan bimbang Dan jangan khawatir dan jangan kesesali Dan jangan keberpikir yang nggak nggak ya coy ya mm -mm. Merah boleh Oke okay. Birunya merah cuy Nice Angkat dong Angkatlah coy, nggak diangkatnya sama sekali Oke okay. Apalagi biru, merah boleh pun dua, satu, kepala cemil, raket jiu seperti ini cuy, nggak ada sensasi sensasinya, ya kan? Di awalnya aja tadi dikasihnya sihnya, tapi di akhir nih hmm. parah cok parah banget ya kan? maunya nya apa sih? maunya apa? Ini geram garam hati nih, cok. Garam hati nih, gue. Hmm. Garam hati gue, cok. Barangkali ya. bat -barang, 10 ini dikasih yang mantap-mantap. Hmm, satu lagi, tuh mah. Aduh. Okay, ayo dong, angkat kali. Fotokopinya sudah nimbul, cuy. Oke, okay, apa lagi? Eh, eh, angkat dong, enggak mau. Okay, ayo dong, ayo lah, angkatlah, guys. Angkat ah, mau, dia cok Oke. Okay. Berarti kita bukan rezeki kita nih cuy. Oke okay, angkat. enggak bisa cuy. sudah lah ya sudahlah. Berarti bukan rezeki kita. Buat abang-abangku. Kalau bermain jangan menjadikan game ini sebagai mata pencariannya. Walaupun uh, ya sudahlah. Disini kan gue kalah nih. nggak ada rungkat gue ya sudahlah. Kita pamit dulu untuk diri. You. Bye bye love you semuanya. Thank you.